Kalau nanti waktu Jumat sudah diketahui akan tiba, kamu siap-siap. Bicara -siap. menerjemahkannya bukan agan baru siap-siap. Kalau kamu sudah tahu Jumat nanti jam berapa, waktunya kapan, siap-siap. Mandi dulu, cari baju yang bagus, ya cari wewangian yang dibenarkan. Siapkan waktunya. Apa yang penting di situ? Allah janjikan. Wa <tuh> Kalau ada orang-orang yang masih mengabaikan Jumat, gak mau Jumatan, masih sibuk dengan pekerjaan, ada yang cari dunia, ada yang dagang, ada yang main-main, ada yang mengerjakan apapun, kata Allah, katakan pada mereka. Kalau mereka mau memprioritaskan Jumat, saya telah siapkan, saya ganti semua apa yang mereka anggap rugi. Saya siapkan yang terbaik untuk mereka, bahkan rizki yang tidak mereka ketahui. Kata Allah, apakah mereka mengerti? Kan saya yang punya rizki.